jadi keawetannya itu satu banding 10 ya gitu ya kurang dan yang ini nih bisa kita lihat dan ini coba ya kita patahin nih pakai tangan Uh, langsung putus ya nih saking rapuhnya nih tuh oke okay. dan ini nih kita coba patahkan lagi tuh rapuh banget kan hmm. Bahkan nih coba kita dua ya Dua sekaligus kita pegang dua nih Dua jarum Kita pegang Sekaligus Patah Oke Coba kita sekarang tiga ya Tiga pegang tiga jarum nih Tiga jarum kita Ow, Masih patah Tiga jarum masih patah guys Saudara-saudara nih uh, Kalau misalnya yang ori ya Kita ambil Wow <tuh> Susah asli ini Wah wow. Oh enggak bisa oke okay, ya yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajohmi tutorial di video kali ini kita akan menjelaskan sedikit ya tentang jarum ya karena kemarin juga ada beberapa yang bertanya mas katanya kalau misalnya menjahit spray ini pakai jarum nomor berapa terus kalau misalnya jahit bed cover juga pakai jarum nomor berapa dan di video kali ini sedikit saya akan jelaskan Di sini kita sudah sediakan di sini ada jarum mereknya FS dan yang sebelah lagi yang original ya dan yang FS ini ini yang DB 16 ya jadi kita menggunakan jarum nomor 16 ya bukan nomor 18 tetapi nomor 16 jadi uh, jawabannya jahit spray Uh, pakai jarum nomor 16 Jahit bed cover juga sama Pakai jarum nomor 16 Dan Ini isinya 10 pcs Ya 10 pcs Ini nomor 16 Yang ini yang epes ya Kita yang epes Kita akan buka Nah isinya ini seperti apa Nah Dia nggak ada segelnya ya Ditutup begini tinggal ngebuka gitu Nah ini Dan ini Cuma dibungkus seperti ini Dan ini isinya 10 ya Oke Ini jarumnya Dan yang ini juga sama ya ini DB16 Oke dan yang ini di sini ini yang original Nedlist ya Ini yang DC Ini yang nomor 16 juga Kalau yang DC ini untuk jarum mesin obras Kalau DB untuk jarum mesin jahit ya Jadi perbedaannya DC sama DB Kalau DC ini untuk mesin obras Jarum mesin obras ya Kalau misalnya ini DB Ini untuk mesin jahit Dan yang ini yang original ya Dan Uh, seperti ini, nah, bagian belakangnya ada tulisannya di sini, oven, ya, dan di sini dia disegel gitu nih, ada segelnya di dalam. Nah, jadi kalau udah kebuka, dia nggak bisa rapat lagi karena di sini uh, lemnya udah terbuka. Dan uh, di dalamnya juga seperti ini, tersusun rapi ya. Isinya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh ya, isinya 10 dan... Ini jarum mesin obras Nah seperti ini Nah kalau kita ambil Ini packagingnya rapih ya Jadi Seperti ini ya Dalamnya seperti ini Dan ini jarumnya Oke ini yang jarum mesin obras DC 16 ya Atau nomor 16 Oke dan ini jarum mesin obrasnya Oke dan yang satu lagi Ini jarum mesin jahit ya DB16 atau nomor 16 nya seperti ini Dan disini nih Nah seperti ini Ini udah dibuka kemarin sama saya Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini tinggal 7 lagi karena udah dipakai 3 ya Oke dan Nah seperti ini sama ya Dan perbedaan antara jarum obras sama jarum jahit ini Ini ya perbedaannya Oke saya ambil satu-satu aja Oke. Di sini bisa dilihat ya kalau misalnya jarum obras ini dia giniannya lebih pendek ya. Jadi jarumnya ini lebih pendek. Nah, kalau kita samakan segini ya kurang lebih. Jadi dia kalau kita samakan di bawah. Oke, kalau jarum obras dia lebih pendek, tetapi ininya lebih besar ya. Bandolan atasnya kalau misalnya jarum jahit dia lebih panjang dan ininya juga lebih ramping, lebih kecil. Nah, seperti itu ya perbedaannya Antara jarum obras sama jarum mesin jahit Dan ini sama nomornya ya Nomor 16 Oke, kita rapikan lagi Oke, nah sekarang kita akan membandingkan ya Dan yang ini, ini harganya Kalau nggak salah Rp. 2.000 ya Kalau nggak salah ya Rp. 2.000 apa lima 5.000 gitu Jadi isinya 10 pcs Satu pak ini kan isi 10 pcs Harganya itu cuman 2000 apa tiga 3000 apa lima 5000 ya Antara segitulah Gak lebih dari lima 5000 dua 2000 apa tiga 3000 apa lima 5000 Waktu itu saya beli ya Lupa ya ini Yang ini Dan yang ini isinya sama ya Tetapi kalau misalnya yang ini Yang ini yang Ori ya Dan yang ini Biasanya saya gunakan ini terus ya Selama ini Dan kalau yang ini harganya kemarin Kurang lebih lima 35000 ya jadi perbedaannya antara yang ini 35.000 dan yang ini 2.000 Jauh banget kan Dan perbedaannya Kalau dihitung-hitung ya selama ini menurut pengalaman saya Perbandingannya Jarum satu yang ori Sama satu pak ini Jadi gitu ya perbandingannya Jadi keawetannya itu satu banding 10 Ya gitu ya kurang lebih Yang menurut saya pribadi sih Oke okay. Dan yang ini nih bisa kita lihat dan ini coba ya kita patahin nih pakai tangan. Uh. langsung putus ya. Nih saking rapunya. Nih, tuh, oke, okay, tuh. Kalau misalnya yang ori ya kita ambil. Wow, <laughs> susah. Asli ini. Wah, wow. oh. nggak bisa. Dan kalaupun misalnya ini dipaksa Biasanya dia marah melengkung ya Saking ininya, saking apa Saking dia uh, liatnya ya bahannya Besinya ini saking liatnya Kalau misalnya uh, mental kejahitan jahitan Ke yang keras kayak misalnya tiba-tiba mental kejahitan yang tebal Bukan patah dia malah biasanya bengkok ya si jarumnya ini Karena dia besinya ini solid dan liat gitu ya Tetapi kalau misalnya kayak yang ini Yang ini ya yang yang biasa nih yang harganya Rp2.000, 3000 Rp5.000 ya waktu itu yang ini nih, kalau dia udah mental ke yang keras ini udah langsung patah, biasanya gitu ya menurut pengalaman saya, kalau misalnya ini ini udah mental ke jahitan, yang keras biasanya patah, ya contoh kayak tadi ya ini nih, kita sudah coba ya dan ini nih, kita coba patahkan lagi tuh, rapuh banget kan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 Masih patah, tiga jarum masih patah, guys. Saudara-saudara, nih, tiga jarum ini langsung patah tuh, oke. Dan ini saking kerapunya ya, jadi ini pakai tangan nih, tinggal gini doang. letak gak usah pakai tenaga nih. Udah kayak kita metikin kacang ya, kacang panjang. Kalau kita petikin untuk disayur lah seperti itu. Nah, ini 10 ini nih udah saya patahin semua, jadi ini gampang banget dan ini rapuh banget ya jarumnya, kalau untuk yang merek seperti ini ini sangat tidak saya rekomen, bukan masalah saya apa-apa ya tetapi ya kita percuma juga kan, kalau misalnya kita beli yang ini 10 pak terus kita beli ini cuma satu pak, jadi hitungannya mendingan ini gitu kan, ini lebih awet dan yang paling penting, kalau misalnya mesin sering patah jarum dia biasanya mempengaruhi ke jalan mesinnya biasanya mesinnya bisa jalannya lengkap-lengkap, terus mesinnya juga bisa e, jalannya itu brudul sebelah bawahnya gitu kan, terus juga nanti e, ke lotarinya juga cepet rusak dan lain-lain kalau sering patah jarum ya, tetapi kalau misalnya pakai jarum yang ini, ini sangat jarang banget yang namanya patah itu jarang, sekalipun mental ke yang keras biasanya dia malah si jarumnya ini bengkok ya, karena dia besinya solid gitu kan, dan yang ini yang satu pak udah kita bongkar nih. Semuanya udah <tuhin> patahin kayaknya gampang banget ya. Sangking rapunya ini. Dan yang ini, ini satu pak lagi gimana nih? Kita patahkan lagi atau tidak ya? Nih, seperti ini. Yang pasti, gak usah ya. Mubajir kalau kita patah-patahin. Ini simpan aja biar nggak mubajir. Karena kita tadi sudah buktikan yang satu pak udah kita patahkan semua. nih Sudah kita coba. Dan ini jarumnya memang... Ya, gimana yang gak bisa ngomong saya Udah, pokoknya ini disimpan saja Ini untuk kenang-kenangan situ dan yang ini Oke, dan yang pasti yang saya rekomen Yaitu jarum yang ini Pokoknya kemasannya atau packagingnya Seperti ini ya Packagingnya seperti ini Original netlist ya, Seperti ini, isinya 10 pcs Dan ee, DB1 ya, nomor 16 belas oke, okay. dan yang ini nomor 16 ini ini udah lumayan bagus oke, okay, so, sekian mungkin ya video kali ini, semoga uh, ini bermanfaat ya, untuk memilih jarum ya, yang mau kita gunakan kita mau membeli yang original, ataupun mau yang beli yang biasa yang FS ini ya, ini saya nggak tahu ini KW atau gimana, ngerti juga sih ini yang pasti dia mereknya FS apa-apa sih ini namanya ya, oke, okay, dan seperti ini ya oke okay. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Direct di komen dan di share videonya See you next video dan bye bye uh, Video apa lagi ya